Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, bill Lovers dan Leslar love Lovers dimanapun anda berada Kembali lagi di Fatih hadir untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilal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 Bahwa akan menyuguhkan info-info menarik dan bahagia dari idolaki. Tadi, kabar pertama bersama kita lihat di sini ada tentunya momen Bapak B. Bunda Lesti saat meeting dengan Salim, ada di vlognya Freesty per ya. tentunya kita mendapatkan informasi juga bahwa Lestari Entertainment akan memberikan kejutan di akhir bulan Februari ini. Persahabatnya, kata Bunda Lesti Kejora akan ada sesuatu dan pastinya ini membuat kita warga Konoha semakin penasaran akan ada apakah yang akan disuguhkan oleh Leslar Entertainment mudah-mudahan apapun itu dimudahkan dilancarkan Amin dan tentunya persahabatnya bakal ada tentunya vlog-vlog yang menarik dan nya bakal ada sesuatu kejutan, proyek terbaru juga dari Leslar. Akhir bulan, tuh, persahabat ya akhir bulan ini. Jangan sampai lupa, tentunya kita selalu menunggu dan menantikan kejutan itu dari idola kita. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar. Gak sabar banget nungguin LA dan proyek-proyek Leslar Kedepannya Bismillah, sukses dan lancar. Amin. Masya Allah. Dan kita lihat juga bersama ya, begitu banyak komentar, hingga tanggapan yang diberikan di yang dari akun HK72524331. Single Lesti Bilar yang produserin lagi pasti, untuk yang musik videonya bakalan keren banget nih, gak gorden sama selendang lagi katanya itu. Bismillah saja doakan yang terbaik. Kemudian persahabatnya kita lihat juga selanjutnya, ada spill yang dari Bapak B Insya Allah ini tentunya bersahabat ya Di vlognya Leslar Entertainment Yang selalu membuat kita Bangga dan pasti bahagia Ketika melihat Leslar Family selalu bersama Namun di postingan Papabi ini Kita salfok banget dengan kalimat Caption yang ditulis Bismillah Leslar Entertainment 19.30 Ini di Youtube Leslar Entertainment Namun hashtagnya comeback lembaran baru hashtag 24 dan jumat berkah masya Allah hashtagnya luar biasa comeback lesson entertainment membuka dengan lembaran baru dan spesialnya di tanggal 24 di hari jumat yang penuh berkah ini masya Allah persahabat ini membuat kita tentunya semakin bangga dengan Leslar Apalagi sudah tayang, perdana Vlog Leslar Entertainment persahabat ya Untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Spesial Buat BBL Dari Pandah Papa Bunda Yuk, yang belum mampir persahabat ya ternyata mampir langsung ke channel Youtube Leslar Entertainment Karena ini vlog pertama, perdana banget ya Bismillah mudah-mudahan bangkit kembali, membuka dengan lembaran baru. Spesial di tanggal 24, Leslar Family menyuguhkan kejutan malam hari ini untuk kita semuanya. Kemudian juga persahabatnya kita lihat di sini. Tentunya yang sudah menyaksikan pastinya mewek, terharu, bahagia sekali, campur aduk pokoknya di persahabatnya. Kita lihat di sini. Begitu banyak tanggapan komentar yang positif juga Kami selalu mendukung kalian yang selalu memperjuangkan dan mempertahankan rumah tangga Dan selalu belajar menjadi pribadi lebih baik lagi Semangat, ini bentuk support yang luar biasa nih Untuk Lesti dan Rizky Bilar Yuk, sama-sama yang belum mampir Langsung saja cus ke channel YouTube Leslar Entertainment Kita ramaikan, kita support dan dukung yang terbaik Kita lihat juga berikutnya Ini ada momen sidukan juga di sahabat ya Momen yang sangat membuat kita juga terharu banget ketika Leslar Lesti Bilar merayakan tentunya hari ulang tahunnya Baby yang ke satu tahun dengan sederhana Membuat kita pastinya menangis Ini... Membuat kita semakin terharu bahagia. Pokoknya, campur aduk banget nih rasanya. persahabat bismillah, mudah-mudahan Lesnar kembali bangkit dengan semangat yang baru. Dan tentunya, bersama yang kita lihat juga untuk berikutnya. Di sini ada sebuah kalimat panjang yang diunggah oleh akun fanbase Fatihnya Lesnar I love teman-teman le school semuanya yang telah berhasil bertahan sampai titik sekarang ini hingga idola kita mampu melewati dahsyatnya badai yang menghantam biduk rumah tangga mereka seiring waktu kita kembali berlayar hingga dermaga walaupun dengan perjuangan yang sangat tidaklah mudah rintangan itu pasti masih tetap ada tapi kita sudah terlatih untuk melawan itu semua. Semangat, Les lovers, fans tersolid dan tertangguh Wow, Masya Allah banget ya Support dan dukung yang terbaik ya Buat idola kesayangan kita Dan pastinya kita juga masih menunggu cindukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari Lesnar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bang menunjukkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.